Jangan lupa tahu tuan, tuan ada apa-apa. Saya dulu nak no, ya, bi. Kalau nak keli, anda masih kita harus terusnya. Aba eh? saya. Kuano, nak nampak percakapan? Saya tidak supaya mula pengasuh. -no, lah juga hari ni pengasuh. Kuano, yang nak usia hari ni Bagi lah tueku.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 Bagaimana rupa kamu kata tu? Hmm, banyak malak lama lagi ni Bagaimana? Oh, besar itu aku Besar aku Besar berapa dia bersama itu? Muka-kuka? Kuka-kuka? Besar Coba kamu goyak Gigi saja Oh, besar terelah Berapa dia pengasuh sama gigi itu? Besar no, Besar Tubuh dia bersama? Banyak tubuh dia bersama no. Besar anak ayah? Hah! Itu dia! Ha! Samak pelak belakang ni. Anak ayah dengan terela orang besar. Orang sabar gigi besar Tubuh Tubuh besar anak ayah pelawak. Dia nak pelawak dia. Orang sabar kata kat sama. Ayah ni lah juga pengasal besar yang bawa dia bersama. Kami rasa kalau agak berapa tuinamu. Tak boleh dah kami au dagol apa bahasa. Biarlah juga kamu pergi sendiri di tempat kolak-kolik Pulau Nara. Bagi sayang kita pergi Tel Sugar gerung nak pergi. Punagi kita segi. Antu go. Takpo kami dia, Aduh, Table, ada sayang. Punagi kita segi. Entah jati 2 hari. Ini dia dah. Boleh pulih ya. Anak nak jati menyoti nah. Boleh nemu sudi diubah dengan muka. Sama lagi pengasa tunjuk di mana tempat kolam kulit pulan arah Kamu kata suara tu kami nak klihat dengan Yop Probe dengan cakap ulama Masalah okay, aku, tak bawa ikh doa belakang Mereka pergi juga Habis sama? Oh, memang juga Mana pengasa kamu kata suara tu? Kini tempat kolam kulit pulan arah tu Macam mana senyak tak bunyi? Ya, biar tak apa ini Betul-betul kita mari banyak keraja Atau ada bunyi Raja mari Atau tak bunyi Betul-betul pula Atau dia makan golang mocik dia, mak dia Kita tak boleh baru-baru uh, Atau tak lah Atau tak kerja lah Ya benarlah juga dia Abel Tuluh lah juga dia Ambar ini Ambar lah, lah juga ayah lah Tahu Ambar di dalam kolak-kolak pulang -kolak -kolak arah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 Bapak ku Ku di dalam kolik-kolik pulau naro ni Ku buat kita tak pandang benih ku Ais kat tu, pulau ku buat cacau Na minuh kita, minyak gitu, rakak kita Ku turulah juga ambil benda di dalam kolik Gapur dia Kutu bunga tu je kelopok Bunga luar je sakit di dalam tuan peteri Hmm, biarlah tak lipun ni bah mati pun Jatuh setenek tu dari kolik-kolik pulau naro ni ke Ambil Haa uh, Satu bunga bunga ni asal silah tak kalau mula atu Satu stand di mana sa ikh ni koh hatu eh Kamu buat ya aku. kuan naga Kamu nak nikah hawi kotas si Misalan lah kalau kita kira Apa nama ni misalan lah kita kira Kita tunggu ambil Haa bunga tujuh kopak ni misalan lah kita tunggu dalam kolak-kolak pulang naga ni Ambil bunga Misalan lah kalau kita tunggu di dalam kolak-kolak pulang naga Ambil bunga apa nama ni misalan Banyak bulu yang mengatang Apo? Ijar dulu kan? Aku nak dapat itu semua kau kita minat itu berhati loh. Bukanya tak, bikin nohat tu jadi sakit ya. Siapa dia nak lagi? Musa mak, awak oh, memang ada dah Hari ini juga pengasuh. Aku kata tunggu di dalam kolej, mana? Kamu woyah? Hmm, kita nak pakai moris minah dia lah. yaa Iyalah tak pun ni kau Mereka lahipul Tu boleh kualik-kualik pulanan roni benar lah Doge tino tapi tino dah leh dua iblis kau sehati jemalu Iyalah kita pakai hak siyah lah Baga tua kata dah Kedak asal kau tak jadi buruk Bagaimana woyah? Baga tua kata dah Kedak asal kau tak jadi buruk Terbaik ekor pagi tak panggil buruk Agar pagi kegau ekor kudu Mana nah, wihwak ibarak? jadi mutasi tunggu woyo malah gua sama ya gua sama udah duduk sore abis sama haaa abis mah gua sama sungguh pada udu duduk lah maka maka jika mau siripurkan raja bersedaranu anak berkesirama raja bako cak woti ramah, -ramah dan siti baik bako bansawa Membacakan syarat isi ke kedi tutupan awal tersebut sibulapa lagi baik punya ke sapa Nunggu ke belak, amik bunga tujuh kelopak. Asal sila tuang, petri yang mahrum lagi. Blah. Ini dia pengasuh bunga tujuh kelopak. Siapa lagi juga kami sungguh-sungguh, kamu tak sih tunggu nila juga bendonyo. Wee, comelnya bunga-bunga ni. Bicara tengok bunga apa ya? Ayo, panakli bunga ni, putih mata bola. Haa, ah, pergi jadi tu Jadi, weku, bersama bunga ni kau kecep tadi? Benarlah juga bunga ni lah pengasuh. Yeloh ke tak? Dia ya, mau nak koncok sikit. Takut dia tu bunyi suara. Tak ingat kecep luar semacam ni. Eh, ada, eh, kita koncok. Ada, ada, ada, ada. Amal, janganlah buat gitu. Hmm, Kecepkan dia, ya?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 Oh, tak kira, hati ngingkik napa kaki dulu awal di jejak boming. So gitu gua no duduk jauh. Kau ano? Nume ano nu lain pada galainu. Ah, di semua boleh budak, budak kita. Tapi cuma kita tiga orang minyak ni duduk kak ya. Abah, deh. Nama apa, digi? Nama luar ko nama dalasi di. Sini nama apa? Sini nama Akan panggil Cik Ni Wan, Cik Guam Du, Syap Dan nama lagi Sengah oh, tu Akan panggil kita juga Haa gitu Dalam sana tu Wak iya. Wak iya. Hmm Wak iya. Dah Guano pelik lah daripada orang lain tu Pelik lah Guano pula Kajar kita lep di belakang dah. Biar kita kejap fukul. Kek lep, lep, lep. Abang, awak? Aku tak nak tengok. Terus panggil abang. Lep, lep, lep. Lep, lep, lep. Abang, awak nampak tegak belok ni. Lep, lep. Lep, lep. Bukan juga nampak tegak belok. Hmm, kita belok. Asali lagi. Dah buat apa tak betul? Tak ada skru. Beloklah kamu belok baru Belok baru ya Kis kita naik kuda Kuda itu kenyipan rumah itu kena kita tekok jadi lain pada orang lain Ha oh, gitu Nampaklah juga tuan perterimanya Mahurah Anaklah juga Ratu Puyo Paranggi Siapa dia balik belakang tu. Oh, raja kita gitu lah Raja Abel Haa Abel nama apa orang lain itu Raja Abel Tengok nama Sa'id Weh Rozak Tengok nama Abel Iyo Hani nama apa Ember maco sungguh nak hidup dia ha itu dia Mak Sama Eh Nah ini lah juga Ember nak jumpa suutnya juga ini. ni Ember langwa sungguh nak ini, Ya benar lah juga perpunyase lo rupo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 Tidak boleh kamu buat aku begini, aku surutan di dalam negara kuala dua berdak mudah tanpa orang lain Bodoh, heboh kecek gitu Tidak kau jatuh beli nikah Pak orang ke Mbe... Bodoh sungguhnya dia ini Sampai lanjut kau kata-kata jatuh nengah Nampak orang gila ke dia, ingat ke dia buat mahal Dia gila kau kata-kata, tidak buat mahal saja, muka jatuh tu. Habis hari ini, pengasuh habis. Saya dah bagus. Saya ialah juga tuan petri, Manyamora ni dia adalah berkata, "Dia tak usah balik dah. lagi, tak ambil amok ke buat isteri, buat foaming pada ke diri." Dia nak kau jaga. Dia nak kepala dia pengasuh dengan cereka. Onok ni ke Tak kita tidak wajar. Betul ko. Di aben ya, ini kita tidak pilih mana. Dengan nak no, no, itu, kita nak no, demo. Sepol juga kita kata sepol. Makemun juga kalau demo nak bui kita bela. Tak ada, okay, green, da, green, tak ikat kimbu, daging tak boleh do kita tak milih sepokai. Kuda dia nak no, kita kita no, nak nikah. Okey tak do. Ah, kali kolik dia tu ke tu ke masuk jadi. Pengasa Tengah sape <coughs> Amor Bimeh, pengasa. Bimeh ke apa? Bimeh berkoyak. Bimeh ke Kita duduk di hotel ni. Kan amor Bimeh sebab kita tunggu rumah nak cari saikor peranak putih-putih suluk? Istri yang mau Tuan Menteri sedia bimbing dia nak makan. Amor amor menikah kawin dengan Tuan Menteri. Maya muhuran ni kato kat orang ramah, pengasa. Haaah, kato gabung bimbing ni bukan kita curi. Ya Allah, aku. Mayah dah ada orang nuk. Dah ada orang nuk sangat. Kenapa dia nak nguruh ya? Kenapa aku ni huduh tau? Dia nak huduh sekok. Bukan Main aja. Mereka udah huduh sekok huduh sekok sedap dengan sang. Hagi lah juga Tuan terima saya yang lah juga aku kanak keradi kamu. Tapi aku harus bunyi benda ni. Mari lah juga dihabis. Kita ngada ayun dah. Ratu punya peranggi. Tak salah nak kita bagi. Namodo dah, adik kasih. Nama dah, adik saya. Kalau kita nak reyak. Reyak ga apa ni? Tak okey, tak ada orang. Okay, guh, oh, guh. Guh gu apa, abis tak tahu. Eh dia begini. Jat-jat tu ke masuk tu kena nak segera. Tak gitu. Tak ke gua sah lagi. Oh, abis saya beliau, abis mak. Ah terlihat